Memandikan, menjaga kebersihan gigi, memberikan makanan berkualitas, menjaga suhu ruangan yang nyaman, memberikan mainan, menjaga lingkungan bersih, mengecek kesehatan secara berkala.